Namo Budoyo, Rahayu saking Demati, Kalsing Repedal, Nir In Sampikolo Jumpa lagi bersama kami spiritual Perkutus Budi di channel The SPP TV Dalam secara peradaban manusia menghantarkan pada aktivitas turis menulis yang menjadikan bagian dari perjalanan hidup manusia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 salah satunya burung perkutut lanang. tidak sedikit pecinta burung perkutut masih asing atau belum mengetahui mengenai jenis burung perkutut lanang. jenis burung perkutut sodolanang selain langka juga kurang populer di kalangan pecinta burung perkutut Burung berkutut Sotolanang memiliki ciri khusus pada bulunya yang terbungkus selaput seperti bulu yang baru tumbuh sehingga terlihat seperti lidi. Para leluhur dulu tidak sembarangan memberikan nama atau julukan pada burung berkutut Sotolanang ini. Burung perkutut sodolanang sendiri diambil dari nama pohon aren yang jatuh hanya satu batang saja. Lidi tersebut konon memiliki kekuatan gaib yang dapat digunakan untuk mengusir gangguan makhluk halus. Pada zaman dahulu, Lidi Sodolanang sering disimpan di pojokan atau depan rumah sebagai sarana tolak. Bala. Tidak hanya pada lidi sodolanang saja, burung berkutu sodolanang jika dipercaya memiliki tuah, seperti halnya lidi sodolanang, yaitu menolak bala dari makhluk halus dan serangan ilmu hitam. Bukan hanya nama pohon lidi dan burung perkutut saja sodolanang juga merupakan nama pamor keris yang cukup terkenal di kalangan penggemar keris. Pesan terserat dari burung perkutut sodolanang sendiri adalah agar dalam kehidupan ini hendaknya kita selalu berusaha menempuh jalan yang lurus dan senantiasa mengingat Tuhan. pamor kris sodolanang dan juga burung perkutut sodolanang dipercaya memiliki tuah yang sama yaitu untuk tolak bala keteguhan hati dan memudahkan pemiliknya dalam meraih cita-cita Mitos memelihara katurangan Sodolanang Lanang menurut cerita turun temurun Bagi yang memelihara jenis katurangan ini Apa yang menjadi keinginannya mudah terkabul Dan apa yang diucapkan akan menjadi kenyataan Dalam istilah bahasa jawanya hal ini disebut Sabdo Dadi Katurangan Sado Lanang juga diyakini akan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang berada di sekitarnya Petuah Katurangan Sado Lanang memberikan ajaran pada manusia untuk selalu belajar berkata jujur dan prasojo Yang artinya tidak mengarang cerita dan tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya Untuk bisa menjadi penyembuh dan memiliki kekuatan Sabdo tadi itu tidak segampang apa yang diceritakan. Tidak cukup hanya memiliki burung sejenis katurangan Sabdo lanang saja, semua dibutuhkan proses yang sangat panjang, dan uang harus selalu diingat di balik mitos dan kesakralan burung perkutut itu. ada pengetahuan hidup yang perlu dipahami secara detail. Dalam Pintu Terjawab, Wong Ying pingin duwi kemandan Igu Senongo tembung Tembungkang Prasojo. Itu maksudnya, jika ingin dipercaya dari segala perkataannya atau ingin dituruti oleh orang lain, kehendaknya dan apabila bicara itu selalu berbicara apa adanya Atau yang sesuai kenyataan dan keadaan Dari sinilah baru dimulainya kepercayaan Dan segala keinginan itu tercapai